fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Misi Cheng E7 adalah misi barang antariksa China untuk menjelajahi bulan dari orbit dan di permukaan. Direncanakan akan diluncurkan pada tahun 2026. Tujuan dari Cheng E7 adalah yang pertama mendapatkan informasi tentang struktur cincin dalam bulan, komponen mineral atau elemen, medan listrik dan magnet, aliran panas, dan medan gravitasi Yang kedua, mempelajari distribusi dan sumber air bulan dan volatil dan secara langsung memastikan keberadaan dan sumber air es di bulan Yang ketiga, gambar partikel netra energi di magnet total bumi dengan eksolusi spesial waktu dan energi yang tinggi Dan yang keempat, mempelajari lingkungan bulan termasuk medan magnet permukaan debu bulan dan radiasi untuk menjelaskan penyebab anomali magnetik permukaan. JL7 terdiri dari satelit relay pengorbit, pendarat, penjelajah, dan wahana terbang kecil. Masa totalnya adalah 8.200 kg. Pengorbit membawa semua kekuatan lainnya, melepaskannya setelah transfer bumi bulan dan pengereman orbit, dan kemudian akan menggunakan lima instrumennya untuk melakukan pengamatan ilmiah dari orbit. Satelit nilai memungkinkan hubungan komunikasi dengan wilayah kutub selatan dan mendukung eksperimen sains radio dan pengukuran VLBI atau Very Long Baseline Interferometry dengan dua muatan sains. Pendaratannya membawa rover dan mini flying probe akan melakukan peneratan lunak di dekat kutub selatan bulan, di mana ia akan melakukan investigasi in situ dengan tujuh muatan sainsnya. Itu juga akan menggunakan prop terbang mini, membawa molekul air, dan penganalisis isotopitogen. Propbar membawa 4 muatan sains e 7 dijadwalkan akan diluncurkan sekitar tahun 2026.